Baru saja berakhir, hujan di sore ini menyisakan keajaiban. Kilauan indahnya pelangi melawan keterbatasan dan tetap mengaguminya kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli bersamamu ku habiskan waktu senang bisa mengenal Sanya semua begitu sempurna Sayang untuk mengakhirinya Melawan keterbatasan Walau sedikit kemungkinan Takkan menyerah untuk hati Hingga sedih tak mau datang lagi Bersamamu ku habiskan waktu Senang bisa mengenal dirimu Rasanya semua begitu sempurna Sayang untuk mengakhirinya Janganlah berhenti, janganlah berhenti, janganlah berhenti, janganlah berhenti. Tetaplah seperti ini. bersamamu ku habiskan waktu senang bisa mengenal dirimu rasanya semua begitu sempurna sayang untuk mengakhiri